Pagi teruna, ketemu lagi dengan kakak, Kak Brenda Kakak mau ajak kalian untuk bersaat teduh. Sebelum bersaat teduh, kakak mau ajak kalian untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bangun untuk menjalankan saat teduh kami. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi penguatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan satu dini ke dalam pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 26 ayat 17-29 Matius 26 ayat 17-29 Yuk kita baca Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya Dan berkata di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu Jawab Yesus pergilah ke kota kepada si Anu Dan katakan kepadanya Pesan guru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 seperti kronologis kejadian yang Yesus sendiri sudah persiapkan. diawali dari Yesus dan murid-muridnya mencari tempat sampai perjamuan paskah tersebut selesai dilakukan. Yesus sudah menentukan di rumah siapa mereka akan mengadakan perjamuan tersebut. Di ayat 17 dan 18. lalu ketika sedang duduk makan Yesus memberitahukan bahwa salah seorang di antara para muridnya akan menyerahkan dirinya. Bahkan Yesus memperinci sikap-sikap atau gestur si murid yang akan menyerahkannya Yang kemudian kita ketahui bersama dia adalah Yudas Iskariot di ayat 23-24 Sementara makan Yesus mengambil roti Lalu ia menyuruh para muridnya untuk memakannya Ia pun mengambil anggur dan menyuruh kedua belas murid yang dikasihinya itu untuk meminumnya Roti sebagai lambang tubuhnya dan anggur sebagai lambang darahnya sendiri. Apakah Yesus benar-benar tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan? Tentu saja, adik-adik Yesus tahu karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang melakukan misi besar, yaitu memberikan keselamatan bagi dunia lewat kematian dan kebangkitannya. Ini seperti rangkaian proses kasih karunia yang dilakukan Tuhan lewat rencana besar karya penyelamatan itu. Sobat Aruna jika Tuhan Yesus sudah membuat rencana besar melalui kematian dan kebangkitannya yang menjadi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya maka dia juga pasti akan melanjutkan rangkaian proses kasih karunia bagi kita anak-anaknya di masa kini dan di masa depan mendekati masa raya pasca ini marilah kita menyatakan komitmen untuk tetap berjalan berjalan dalam jalur rancangan Tuhan Milikilah keyakinan bahwa Tuhan Telah mempersiapkan masa depan yang gemilang Bagi kita di tahun-tahun mendatang Yuk kita tutup satu duk kita dengan berdoa Kita berdoa Tuhan terima kasih atas firmanmu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini Kiranya ya Bapa, kami boleh menjalankan setiap perintah Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami Kiranya juga firmanmu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan boleh menjadi terang juga dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan mu Di dalam namamu Bapa, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalankan hari ini, adik-adik. Jaga kesehatan selalu, jangan sampai sakit. Tuhan Yesus memberkati.